Halo guys, selamat datang semuanya kembali lagi di channel Svenetska Official dan video kali ini seperti biasa di sini saya akan membaca desain yang terbaru lagi. Oke, dalam aja sih, masih satu persatu bajetnya. Oke, lanjut ke persidangan kedua. Lanjut ke persediaan yang ketiga Oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat ya Oke lanjut ke persediaan yang kelima. Oke lanjut ke persediaan yang keenam. Oke lanjut ke presiden yang ke-7. Oke lanjut ke presiden yang ke-8. Oke okay, lanjut ke versi yang ke Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-10. Oke okay, lanjut ke peristiwa yang ke-11. Oke, lanjut ke versi yang ke-12. Oke, lanjut ke versi yang ke-13. Kamu gak ya? Oke Lanjut ke periode ke-14. Oke lanjut ke versi yang kelima belas ya. Oke lanjut ke versi yang ke enam belas. oke okay, lanjut ke presiden ke tujuh belas ya oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan belas